Seorang perempuan pengendara sepeda motor di Jambret di Jalan Musyawarah bukan baru riau. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku memepet korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor dari sebelah kiri. Dengan sigap, pelaku merampas sebuah gelang emas yang dikenakan korban. Pelaku pun langsung kabur menggunakan sepeda motor meninggalkan korban. Korban kemudian melapor ke Polsek Payung Sekaki dan pelaku yang telah teridentifikasi tengah diburu petugas. Rumahnya dari warung ketika di perjalanan sudah mendekati dengan kediaman yang bersangkutan, beliau dipepet oleh dua orang ya yang kita duga uh, sampai sejauh ini masih dua orang pelaku dan mengambil gelang emas uh, yang bersangkutan korban. Uh, lalu setelah itu pergi. guna menghindari kejahatan serupa polisi mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan perhiasan mencolok saat keluar rumah. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekan Baru, Riau.